Bunga Zainal melambung namanya lewat berbagai sinetron dan FTV di awal tahun 2000an Artis yang masih seangkatan dengan Nagita Slavina dan Raffi Ahmad tersebut memang belakangan sudah jarang menunjukkan diri di layar kaca Sejak menikah dan penampilannya berubah, Bunga Zainal memang tampak lebih fokus dengan keluarga dan bisnis yang dimilikinya Inilah yang membuat istri Suk Singh tersebut semakin mapan dan sering terlihat bak sosialitas Bagaimana ya kabarnya sekarang? Bunga Zainal menikah dengan produser layar lebar, Subdivsin, pada tahun 2014 dan memiliki dua orang anak. Meski bersuamikan produser, ia sempat absen dari dunia hiburan sambil fokus merintis bisnis skincare yang dikelolanya Sempat terhembus kabar miring soal penampilan baru dan pernikahannya Namun hal itu dianggap angin lalu oleh bunga ia malah semakin sering nampak hangat dan bahagia dengan keluarganya Mantan kekasih Raffi Ahmad ini juga sempat diduga merombak penampilan Sehingga wajahnya dulu dan kini tampak sangat mengingi Menurut bintang film, panggil namaku tidak Tali ini Dirinya perawatan diri berupa diet dan teknik tarik benang pada wajah Bukan oplah seperti yang diduga banyak orang Baru-baru ini bunga Zainal naik pitam Karena dibilang wajahnya mirip pemain film dewasa Korea oleh netizen di tahun 2020, artis yang besar namanya lewat banyak judul FTV itu akhirnya kembali tampil di layar drama Indonesia. Bunga Dainal yang dulu sering tampil ala begelbu, kini sudah berubah bergaya ala sosialita. Waktu berlalu, begitu banyak aktris FTV yang mengalami perubahan nasib seperti Bunga Zainal Besar di layar kaca dan melakoni banyak kisah cinta dalam perannya Kini artis sepantara Nagita Slavina ini jadi wanita yang mapan di luar dunia hiburan Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.